Ya selamat siang, Avenger Disable. Siang. Siang. Siang. siang. siang. Ini Siang. Biar, siang. Ini biar tertib nontonnya dan nggak tawuran penonton yang Disable. Layar zoomnya sebelah kiri ya. Yang penonton dengan disabilitas layar zoomnya sebelah kanan. Siap. Mas, masalahnya kalau tawuran terjadi COVID waduh <laughs> ya tema temuin kursi keempat kita sekarang ini tentang refleksi ya cocok sekali dengan pergerakan teman-teman selama ini khususnya tunanetra ya apalagi yang di weta guna bandung banyak tuh <laughs> ya, ini refleks, refleksi pijat ya bukan ya <laughs> Kalau lucu. <tik> ya. Jadi, di Faber itu kan katanya identik dengan charity atau bantuan ya. Asik. Nah, berarti teman-teman sudah dapat bantuan internet gratis dari pemerintah belum? Belum. Belum. Nah, maklanya nanti kalau saya nggak lucu itu berarti internet teman-teman pas down kayaknya tuh. Pas <tik> down. <tik> <tik> Ya, dengan kondisi kondisi kita semua seperti ini yang difabel, banyak orang sih suka bertanya sama saya. Ya, jadi ada orang suka tanya sama saya tentang kondisi saya gitu. Mas Peteng lebih senang penyandang cacat difabel atau penyandang disabilitas? Saya jawab, saya lebih senang cucu Saida. Asik. <tuh> Bombal. Bombal. Nah, ini bukan acara ya, acara stand up comedy tolong tenang semua ya ya jadi berkat perjuangan teman-teman semua sekarang sudah banyak sekolah inklusi ya gimana kita semua bisa membaur belajar bersama tanpa dibatasi dalam pendidikan kalau saya dulu berbeda tuh, saya sekolahnya di sekolah luar biasa. Masih. Tapi ada enaknya ternyata sekolah di SLB. Kalau nggak masuk, kalau nggak masuk tuh saya punya alasan yang masuk akal. Satu hari, guru saya nanya, Betong, kenapa kemarin kamu nggak masuk sekolah? ban kursi roda saya kempes, Bu. Terus, guru saya nanya lagi, Kemarinnya lagi nggak masuk, kenapa? Kakak saya kecelakaan, jadi kursi roda saya dipinjam kakak, Bu. Guru saya nanya lagi. Nah, tiga hari yang lalu kenapa nggak masuk juga? Kursi roda saya di polisi, Bu. Ya, ini ya. Uh, berkat adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tolong dikoreksi kalau salah, tentang ratifikasi Konvensi Hak, -hak Penyandang Disabilitas, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, makin banyak semangat teman-teman difabel bergerak mengadvokasi haknya ya, baik secara individu maupun berorganisasi. Udah banyak tuh organisasi penyandang disabilitas yang fokus di isu masing-masing yang memudahkan kita juga untuk berjuang bersama. Contohnya kalau saya boleh absen nih seperti PPDI yang mengadvokasi kebijakan pemerintah, terus Gerkatin yang terus mensosialisasikan Bisindonya, HWDI dan Sabda dengan isu gender, Sigap yang memberikan pendampingan hukum, Mitra Neta dan Pertunian dengan, dengan organ tunggal nikahannya. Dengan <laughs> dan banyak lagi ini banyak ya organisasi disabilitas itu udah semakin banyak ya terus berkat perjuangan dua tahun terakhir juga sudah apa ya kita menghasilkan 6 peraturan pemerintah ya teman-teman ya yang sudah disahkan sudah pada baca belum? belum, semua. belum. jujur saya juga belum baca <laughs> bukan bukan apa-apa khawatirnya apa masih salah ketik. Dan repot kalau dibalikin lagi. Ya. Kita, kita juga bangga sudah ada teman-teman di Fabel sudah kerja di posisi strategis ya. Seperti Barisna di anggota komite CRPD di Kantor HAM di PBB. Wah, oh, subhanallah. Ada staf khusus presiden, staf yang eh, sangat inspiratif banget ya, kantor staf presiden, lalu ada anggota komisioner Komnas Perempuan, ada yang juga aktif di partai, di FPI. <SILENCIO> eh, ada nggak ya? Belum ada ya? Ya, kita doain aja mudah-mudahan Mas Amex atau Fu bisa jadi komisioner FPI ya. Amin. Biar FPI jadi FPI inklusi. Amin. Nah, kita juga doain Mas Joni juga ya, bisa lolos seleksi menjadi komisioner Ombudsman katanya. Amin. Amin. Amin. Nah, kalau saya sih yakinnya Mas Joni bisa lolos terpilih. Karena Mas Joni itu udah terbiasa dengan dengar apa? dengar curhat dan keluhan. Terutama dengar curhatan dan keluhan istrinya, haus <summaritas> <ini kekauan> juga ya. Ternyata stand up <ini kekauan> sekarang ngurusin di Publ jadi tren banget ya. Udah ngurusin di Publ itu nggak keren, yang nggak di Publ aja bela-belain ngurusin di Publ. ya. Siapa yang mau jadi di Publ? <Gun> banyak nih ada promo lagi untuk jadi di Pable dengan mudah sampai <SILENCIO> nih, nih, <denger> Ini Nih dengar ini, dengar ini tiga pendaftar pertama akan mendapatkan kursi roda listrik dari Utsupruk. <SILENCIO> <SILENCIO> di satu sisi organisasi penyandang disabilitas juga lebih semangat ya karena kegiatan OPD banyak yang apa biayain ya banyak-banyak lembaga donor sudah mulai berpunculan lalu apa karena semakin banyak lembaga donor datang ke Indonesia OPD yang tadinya fokus sama satu atau dua program kerja terus terangnya kalau saya melihatnya sekarang semua semua program diambil Satu <SILENCIO> OPD bisa punya program Advokasi, aksesibilitas Tentang gender, tentang tenaga kerja Tentang pendidikan inklusi Temu inklusi, tenaga kerja inklusi Kawin inklusi <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Lobster <love you. SILENCIO> <Logstar> inklusi <SILENCIO> Ini ini OPD apa Luhut Binzhar Panjahitan sih? <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ya, juga banyak juga sekarang NGO atau lembaga donor membuka lowongan pekerjaan ya Untuk disability advisor sama disability specialist Tapi itu anehnya lebih banyak orang yang bukan di yang keterimanya ya Kenapa ya? Kenapa ya teman-teman? <SILENCIO> apa mungkin karena bukan lulusan S2 terus nggak bisa bahasa Inggris bisa jadi terus tanya modal punya teman di pabel jadi tiba-tiba dibilang disability spesialis sekali ya bisa jadi coba padahal kalau apa lowongan pekerjaannya diganti gitu bahasanya contohnya ah. kayak gini nih dibuka lowongan pekerjaan untuk disability spesialis dengan syarat lulusan pendidikan SLB bisa berbahasa isyarat Indonesia kebal dengan stigma dan stereotype tidak bisa berjalan mahir menyetir kursi roda elektrik dan kuat pengkorup seharian oh, pasti yang keren, aduh covid nih batuk, aduh batuk semua tuh, ya. ini, ini selain dua tahun terakhir ini juga saya juga mau ceritain terikat dulu zaman zamannya saya tuh zaman dulu apa medis itu masih sangat mempengaruhi kehidupan di pubel ya, jadi segala keputusan itu ada di tangan medis, jadi dulu terapi saya tuh pernah bilang ke saya. Kalau kaki kamu nggak bisa lurus dan digerakkan, kamu nanti nggak bisa berdiri dan berjalan. Juga, jadi merepotkan orang. Nggak tahu, tuh, terapis nggak tahu aja, tuh, terapis ya. Saya udah bisa stand up komedi sekarang. Terima kasih, teman-teman. Mari kita berefleksi bersama.